Kau bertemu di kau lagi kenapa di kau tidaklah sudi live Jika tindak datang Dan berkali-kali aku kau main Terima kasih. I need good